Kita keluar sedikit dari informasi geopolitik dunia dan geoekonomi dunia bahkan bukan membicarakan ekonomi makro yang dipegang kementerian dan para pejabat namun kita bicarakan ekonomi yang tidak mereka sentuh yaitu ekonomi Mikro UKM. Bener deh. Cara bernegara saat ini fokus ke yang besar-besar. Misalnya milik oligarki, milik foreign direct investment, dan proyek APBN. Kalau oligarki diutamakan karena mereka sponsor, penting itu. Kalau FDI, karena mereka selain sponsor, juga untuk manfaat kantong pribadi lumayan besar. Jadi, penting banget itu digarap. Dan kalau APBN, pastinya harus membangun proyek. Karena proyek ada vendor dan kontraktor yang mana kita semua tahu. di sanalah itu bisa bermain. Penting itu dikerjakan. Selamat, sekali lagi, selamat Kalian memanfaatkan saja apa yang kalian lakukan Untuk diri kalian, partai kalian, dan sponsor kalian pada saat ini Tinggal 2 tahun lagi kan Kalian sudah sangat aman kok posisinya Karena sudah dilindungi di balik framing Yang melawan keputusan atau beda pendapat Segera dikadrunkan di mana akhirnya banyak rakyat jadi percaya buta karena pengulangan-pengulangan yang dilakukan di media serta baser tersebut terus digaungkan. Ya benerlah strategi komunikasinya bahwa kebohongan saja kalau diulang-ulang sudah pasti jadi kebenaran. Sekali lagi, selamat. Baiklah, kita ke ekonomi mikro saja di mana kali ini kita bicara untuk kemanfaatan pribadi. Bagaimana? Setuju ya? Intinya pada saat ini banyak sahabat yang menawarkan peluang bisnis ke saya hampir setiap hari. Selain karena ada santara, namun saya pribadi pun minat untuk masuk kecil-kecilan ke teman-teman pebisnis yang akan mengembangkan usahanya untuk saya investasi Hubungan dengan itu, daripada lama-lama berfokus di presentasi bisnisnya misalnya dari latar belakangnya peluangnya, saya keribetan sama presentasi modal tesis keserjanaan yang panjang pakai PDF maka bersama ini, saya akan memberikan sedikit informasi sederhana dimana, kalau Anda ingin menawarkan bisnis Anda untuk saya juga ke beberapa mitra saya yang status dirinya adalah private investor, maka ada sebuah rumus yang jadi acuan kami khususnya saya di dalam memvaluasi bisnis yang akan menjadi mitra atau bisnis yang akan saya investasikan portfolio keuangan saya jadi, rumusnya sangat sederhana. Rumus itu namanya rumus 1, 2, 3. Apa itu rumus 1, 2, 3? Satu adalah dana yang diinvestasikan. Dua adalah tahunnya berinvestasi. Tiga adalah tiga kali lipat nilainya naik atau nilai bisnisnya naik. Jadi, misalnya saya invest satu miliar, itu poin satu. Maka, tahun kedua, nilai perusahaan harus naik tiga kali lipat. Profitnya naik tiga kali lipat dan salesnya naik tiga kali lipat. Itulah bisnis yang masuk kategori bisnis kena dalam rumus 123 misalnya sebuah perusahaan nilainya 3 miliar omset setahunnya 1 miliar profit per tahunnya 300 juta kalau 30% saham dinilai 1 miliar yang diinvestasikan oleh kami, di tahun kedua nilai perusahaan tersebut harus jadi 9 miliar, sales omset per tahunnya jadi 3 miliar, dan keuntungannya jadi 900 juta setahun. Itulah sekali lagi, bisnis yang memenuhi rumus 1, 2, 3. Jadi, selama bisnis sahabat memenuhi 1, 2, 3, dan ingin mencari investor, bawa sini segera. Kami tidak peduli bisnis apa yang sahabat kerjakan, karena pasti bagus. Sahabat, ada sekelompok investor, saat ini sangat lapar dan menantikan uangnya tersalurkan kepada Anda Selama Anda masuk dalam konsep 1, 2, 3 Saya tunggu ya